Paket oke, siap ye. Yeah, Alhamdulillah, akhirnya paket mainan aku datang juga. Oke, kita bawa masuk. Assalamualaikum, teman-teman! Ketemu lagi di channel aku. Oke, teman-teman, jadi ceritanya aku beli mainan di online. Nah, aku mau buka nih. Kalian mau tahu isinya apa? Yuk, bantuin aku ya. Okay. Ada apa aja ya isinya ya Bismillahirrahmanirrahim Kita unboxing teman-teman Aja nih wadidau warnanya Warna-warni Aku beli banyak mainan Ada apa aja nih Pertama apa dulu nih Yang pertama ada mainan superhero Wow Ini Avenger <tuh> wadidaw seru oke kita simpan ya teman-teman kita ambil udah apa lagi nih yang mana dulu ya oke yang ini dulu deh wah ada mainan bebek oh ini palu bebek sepertinya ini bunyi Oh tidak, tidak ada suaranya Oh mainnya seperti ini hmm, Mainan bebek Lucu uh, Bebeknya kuning Kita ambil Ada apa lagi teman-teman Yang mana, yang mana Ini apa Wah, wah Ini Sepertinya aku tahu ini mainan kura-kura berenang Ini kalau kita masukkan ke dalam air mainan kura-kuranya bisa berenang Oke ya teman-teman Oke kita ambil Aku nih Ini seperti katak punya oh, ada bolanya. Oh, ini mainan rolling ball, teman-teman. Nanti bolanya disimpan di sini lalu dia akan memutar ke bawah. lucu ya. Oke, kita simpan. Apa lagi ya? Lagi, ini warnanya ungu, cantik sekali. Ini mainan gogok Ini pakai baterai, teman-teman. Mainannya nanti si gogoknya akan bergerak-gerak pakai kacamata. Lucu sekali, warnanya juga cantik simpan ya Kita Ambil lagi ya teman-teman Ada apa nih Apa ini teman-teman Oh ini siput Ini mainan siput seafood. Jadi siputnya ini Bisa berjalan ya teman-teman Warnanya kuning Siputnya lucu Seperti kamu Hehehe simpan ada apa lagi teman-teman ah, ini ada mainan hewan laut ada hiu ada kepiting ada bintang laut oh ini ada kepiting seperti tuan crab. dan ini ada bintang laut seperti Patrick. Bagus ya teman-teman ya. Oke, kita ambil ya. Teman. -teman. Wah, ada mainan telepon-teleponan karakter Hello Kitty. Hello Kitty. warnanya pink lucu cantik seperti kamu kamu juga cantik <laughs> hehehe oke kita ambil ya warnanya bagus ya teman-teman warnanya pink siapa yang suka warna pink ayo tulis di kolom komentar ya oke kita ambil anak kuning lagi. Wah ini mainan anak ayam. Teko teko teko Anak ayam turun berkotek. Ini ayamnya bisa bergerak. Ditaruh nanti ayamnya bisa bergerak teman-teman. Lucu ya? Kita simpan. Apalagi? Apalagi teman-teman? Ini masih banyak ternyata teman-teman. Kita lihat yang satu ini dulu ya. Apa nih? Wah, mainan Happy Shop Supermarket. Wah, ada kuda poninya. You're gaining on it. ada es krimnya ada kentang goreng ada ayam goreng ada es krim lagi ada Ada piring dan sendok Ada telur dadar dan Pecahkan dua butir telur Ada pisang <tis> <tis> Ada buah anggur dan jagung Ada keranjang belanjanya Siapa di sini teman-teman yang suka bantuin bundanya belanja? Ini ya ada keranjang belanjanya lucu, warnanya pink. Kita ambil ya. Ada apa lagi nih teman-teman? Wah, wow, ada beautiful bat. Ini mainan perlengkapan mandi. ini Ini ada anak cewek cantik banget. Ini ada perlengkapan mandinya, warnanya ungu. Wah, siapa di sini yang suka warna ungu? Aku juga suka warna ungu ya, teman-teman. Oke, kita ambil ya, kita simpan. Ah, udah banyak teman-teman, tapi ternyata masih ada. Apalagi ya? oh ada baterai ini untuk menghidupkan mainannya kita simpan apa lagi nih teman-teman wadidaw ini kesukaan aku banget nih kuda poni dan gerobak es krim ini mainan family fun ada kuda poni ada gerobak es krim dan ada es krimnya ada lollipopnya juga siapa yang suka? aku suka banget nih ya sudah habis oke teman-teman aku sudah unboxing ya ini mainan aku udah banyak sekali terima kasih kalian sudah nonton video aku jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya Oke aku mau mainan dulu Terima kasih sudah nonton video aku Sampai ketemu di video berikutnya Dadah teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh